Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia reaksi Islam. Alhamdulillah, Kang Ayu, pada kali ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersua kembali untuk menyaksikan video-video reaksi Islami. Insya Allah, pada kali ini saya akan mengakses sebuah video uh, tentang perjalanan youtuber Inggris yang mana beliau ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. ...setelah uh, melalang buana keliling negara-negara Islam. Oke, okay, untuk mengetahui kisah selanjutnya, mari kita saksikan saja bersama-sama videonya. Kisah menggapai hidayah kali ini datang dari seorang YouTuber asal Inggris... ...yang mencintai traveling, bernama Ellie Quinn. Selama 10 tahun, Ellie sudah melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia tetapi dirinya merasakan cinta pada pandangan pertama dengan negara Islam, yang akhirnya mengantarkan dia untuk bersyahadat, pada tanggal 23 Agustus tahun 2020 lalu. Ellie membagikan semua cerita perjalanan mualafnya, lewat kanal YouTube-nya. Wanita asal Inggris itu tidak pernah menyangka, bahwa perjalanan yang selama ini ia tempuh akan membawa perubahan besar, dalam hidupnya. Pada tahun 2004 dan 2005, Eli ingat dirinya pernah mengunjungi Kappadocia, Bosnia, dan Indonesia. Disanalah pertama kalinya Eli mendengar lantunan azan dan langsung jatuh cinta dengan panggilan tersebut. Bahkan ia mengaku seperti benar-benar terpanggil, untuk ikut ke masjid. Tumbuh besar di Inggris, Ellie merasakan banyaknya pemberitaan, dan opini negatif terhadap umat muslim. Maraknya islamofobia juga, semakin membuat pemikiran Eli akan Islam semakin buruk. Sewaktu kecil, Eli sempat dibaptis, dan ikut aktif ke gereja, bersama ayahnya. Namun, kemudian dirinya tidak mengikuti ajaran Kristen dengan maksimal, dan tidak mempelajari apapun juga, hingga ia tumbuh menjadi dewasa. Setelah itu, Eli pun disibukkan dengan perjalanannya keliling dunia, ia tak lagi memikirkan tentang agama. Tetapi, semua itu berubah saat Eli mengunjungi Pakistan pada bulan Oktober tahun 2019 lalu. Di sana, Eli dan temannya menyempatkan diri untuk mengunjungi salah satu masjid, yaitu Faisal Mosque, tepatnya pada hari Jumat. Pada hari itu, baik Eli dan temannya belum tahu bahwa setiap hari Jumat, umat Muslim melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Maka, saat masuk ke dalam masjid, Eli terpisah dengan temannya yang laki-laki, dan dibawa ke lantai atas masjid. Awalnya, Eli sangat bingung, karena tiba-tiba banyak sekumpulan laki-laki Muslim masuk ke dalam masjid. Kemudian, ia melihat temannya di bawah, dan mendapat penjelasan, bahwa, hari itu akan diadakan sholat jumat berjamaah. Akhirnya, Eli dan temannya menyaksikan laki-laki muslim melaksanakan sholat jumat. Saat itu, Eli merasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya. Dirinya sangat takjub, bisa melihat sholat berjamaah secara langsung, karena selama hidup, Eli tak pernah menyaksikan hal seperti ini. Dari sanalah, Elie memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke negara Islam lainnya. Setelah Pakistan, Eli pun mengunjungi Riyadh, Saudi Arabia. Ia mengaku sempat gugup, karena banyak yang beranggapan negatif akan negara satu ini. Tapi, rasa penasarannya lebih besar daripada rasa gugupnya kala itu. Keputusan yang diambilnya ternyata memang tidak salah, Eli langsung terkesima, dan takjub, dengan perasaan yang ia rasakan saat melihat langsung semua kafe, dan toko, tutup, untuk melakukan ibadah sholat di masjid. Mereka melakukan hal ini lima kali dalam sehari, itu semua sangat luar biasa. Ini yang kemudian benar-benar membuka mataku, mengenai Islam, ungkap Eli. Tak cukup hanya di Riyadh, Eli melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Di sini, Eli sempat terheran-heran, bagaimana bisa ia memiliki pikiran ingin pergi mengunjungi Madinah? Barulah kemudian ia sadar, bahwa semua itu adalah jalan takdir dari Allah Ta'ala. Semua tanggapan dan pandangan Eli terhadap Islam, berubah total, semenjak dirinya menginjakan kaki di Madinah. Sejak saat itu, YouTuber asal Inggris ini, bertekad untuk memperdalam agama Islam. Di Madinah, Eli memanfaatkan waktunya dengan sangat baik. Ia mempelajari sejarah Islam, dan melihat dengan kedua matanya sendiri, tentang bagaimana Muslim dan Muslimah berbondong-bondong melaksanakan solat berjamaah, di Masjid Nabawi. Ini semua sangat menenangkan hati saya, ujar Eli. Di bulan Maret tahun 2020, setelah menyelesaikan perjalanannya ke Saudi Arabia, Eli meneruskannya ke India. Sebelumnya, ia tidak tahu kalau India juga merupakan negara dengan populasi muslim yang besar. Karena ia hanya mempelajari soal Hindu, Buddha, dan Sikh saat di India. Eli bersama rombongannya, mengunjungi Akbar Estom yang berada di Agra. Di sini, ia mendapatkan pertanyaan penting dari pemandu wisatanya, apakah kalian tahu arti dari Akbar sendiri itu apa? Tentu Eli dan teman-temannya, tidak tahu. Ketika mendapatkan jawaban, bahwa Akbar diambil dari Allahu Akbar, yang memiliki makna Allah Maha Besar, dan selalu diucapkan oleh umat muslim setiap saat, Eli langsung merasa ada dorongan dalam hatinya, dan semua hal tentang Islam yang selama ini selalu ia pikirkan, menjadi masuk akal. Pengetahuan kecil ini, menimbulkan efek besar dalam dunia Eli. Bahkan, sesampainya di penginapan, ia langsung mengunduh Al-Quran di dalam telepon genggamnya. Tak hanya itu, Eli juga langsung mencari berbagai video, yang menjelaskan tentang tata cara melaksanakan ibadah sholat. Datanglah pandemi Covid-19, yang membuat Eli harus pergi dari India. Ia pun memutuskan untuk menetap dan melakukan karantina, di gili Indonesia. Selama empat bulan di sini, Eli semakin ditunjukkan jalan terang menuju Islam. Salah satunya adalah, lokasi penginapannya yang berseberangan dengan masjid. Berbagai pertanda yang telah ia rasakan, mengarahkan dirinya, untuk mencari berbagai video pembelajaran dari Youtube. Tentang hukum Islam, aturan hijab, kedudukan perempuan dalam agama Islam, dan sebagainya. Eli bahkan mendaftarkan dirinya di Aken Institute, di mana, ia diberikan video selama 30 hari berturut-turut, mengenai Islam. Semua pengetahuan baru yang Eli dapatkan, dicatat dengan detail olehnya dalam jurnal. Tidak terasa, bulan Ramadan pun tiba. Eli awalnya tidak yakin ingin menjalani puasa saat itu, karena dirinya masih di tahap belajar, bahkan ibadah shalatnya saja masih belum sempurna. Tapi, kemudian hatinya berkata lain, ia yakin bahwa puasa menjadi salah satu pengalaman terbaik untuk merasakan menjadi seorang Muslim. Eli akhirnya melaksanakan puasa makan, tapi tidak dengan minum karena ia masih merasa dirinya belum mampu. Di sinilah Eli paham mengapa semua teman Muslimnya sangat mencintai bulan Ramadan, karena Eli pun juga merasakan hal yang sama. Selama satu bulan, hatinya selalu dalam keadaan tenang dan nyaman. Bulan penuh suci ini, juga mendorong Eli untuk menyempurnakan pembelajaran ibadah syalatnya. Ia terus-menerus memperbagus hafalan surat Al-Fatihah, dan juga membaca Al-Quran setiap harinya, hingga akhirnya hatam. Sepulangnya dari Indonesia, hatinya semakin yakin untuk memeluk Islam, dan melakukan syahadat. Tetapi masih ada secuil keraguan yang berbekas di hatinya. Saya takut bahwa saya hanya terpengaruh suasana Islami di Indonesia yang memang sangat kental. Dan juga, saya sempat ragu apakah saya bisa mengikuti dan mengaplikasikan semua ajaran Islam ke dalam kehidupan sehari-hari, ungkap Eli. Tetapi sesampainya Eli di Inggris, ia bertekad merubah pola pikirnya karena sebenarnya secara tidak sadar dia sudah mempraktikkan semua ajaran Islam selayaknya muslim saat melakukan perjalanan ke berbagai negara Islam Eli pun membaca buku yang dapat meyakinkannya akan jalan ini yang berjudul Reclaim Your Heart. Setelah menyelesaikan buku tersebut akhirnya ia merasa yakin dan keinginannya semakin kuat untuk memeluk agama perdamaian ini Tepat di tanggal 23 Agustus tahun 2020 lalu, Eli mengucap dua kalimat syahadat, dan menjalankan sholat berjamaah pertama kali, di London Central Mosque. Masya Allah, sungguh besar kuasa Allah. Tidak ada yang tahu, kapan dan di mana Allah akan memberikan jalan kebenaran kepada kita manusia yang diciptakannya. Nah demikian tadi Ayu kisah seorang youtuber Inggris yang sekarang sudah menjadi Malak dengan perjalanannya keliling dunia mulai dari Pakistan India Arab Saudi hingga Indonesia dia sangat tertarik dengan kehidupan orang Islam yang selama ini dia selalu dihantui bahwa Islam itu adalah negara eh, agama yang radikal karena di dalam pemberitaan di Inggris sana bahwa Islam ini sebuah is, uh, agama yang sangat buruk, maka dia pun sangat takut dengan agama ini. Tapi Allah telah memberi hidayah terhadapnya dengan perjalanannya menuju negara-negara Islam. Itulah jalan menuju uh, mendapatkan hidayah. Oke, Kang Yayu, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.